Man, Romanya ini kampung sepi banget ini Parah kemana, ini orang kagak ada biar harus potong Makan ini sepi amat ya Berapa sih Man? Baru jam belas udah Masih sore, udah sepi amat Sore... Matahari udah ngelem begitu sore. Eh Man, lu tau nggak pas kemarin gua jaga sendirian Itu jemuran, ternyata pada hilang Ternyata gua suruh tanggung jawab Pak RT nah gimana ya. Tapi lu tahu yang maling siapa? Ya pugu kalau gue tahu mah ya. Kita kan kita longok-longok. Emang pada maling apaan sih? Ya itu maling jemuran, man. Oh. Anuan. Paham memang. Ora. Sini gue bisikin Celana dalam. Oh. karena hmm. dalam. dalam itu yang dengerin tetangga ya. Udah ya, man. Kita Patrol dia aja, Oke. biar Kampung Ngodrong aman. Hey Memang kita gak dulu nih di pos nih. Kembali gak ditungguin nih, ya kabur mending Bak. bini mah ditungguin mah kagak ya ma. bini lu kenapa kagak ditungguin iya minungguin maling ma. Nah gua kenal ciri-cirinya itu man, kemarin man Kayak maling kemarin jemuran itu Yang kemarin Yang bener lu? Iya Mungkin Tentas ada orang lu? Coba Tentas dulu Coba yuk, pilih-pilih Ayo <tuk> Ya man Itu man, zamannya man nah. Nah. Bener kemarin oh, ya, Yang di... bener lu? Iya yang kemarin ini dia nah, nya Ayo masuk Bang, bang, bang, bang, Apaan ini, bang? apaan ini? bang? kita jelasin dulu, Udah, lo diep aja. Aduh, bang. Teh! Pak RT! jangan ada Teh! Teh! hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Masih hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, yang hei, hei, hei, hei, hei, hei, Coba Nih, tutai. Wah, cang, cang gue ini mah. Aduh, cang kalau kan Aduh, kita ditangkap cang. Tidak, tidak. Tidak ada. <laughs> Kaga tahu ini ponakan gue. Ponakan? Buka lo begini caranya, gaji lu gontur dah. <tuk>